Okay. person wear a bail around your neck you you got a friend in me. You got a friend in me. Hey eh, bro, apa kabar semuanya? Halo bro, jadi kali ini bro Ocha mau menchallenge diri Ocha untuk tidak menggunakan Cut attachment di gunsmith saber 4 Ocha nih bro. Oke, okay. yuk kita let's go cabut-cabutin nih bro ya Yo. Ini Ocha mau ngasih tau ke kalian ya Kalian tuh harus latihan terus meningkatkan skill kalian ya. dan tidak bergantung dengan attachment atau gunsmith kalian Walaupun... Gunsmith itu perlu, attachment ini perlu mabru ya pada senjata itu sangat perlu sekali saya tidak bilang attachment pada senjata itu tidak penting sangat penting banget ya mabru sangat-sangat penting tapi lebih penting lagi kalian harus ningkatin skill kalian kemampuan aim kalian mabru ya skill mekanik atau mikro kalian itu yang harus perlu sangat ditingkatin dan gunsmith atau attachment tanamkan dalam pikiran kalian itu hanya nilai plus saja mabru ya nilai plus yang sangat penting bukan berarti secara keseluruhan Gunsmith atau attachment ini tuh uh, bikin kalian jago enggak seperti itu mah bro ya. Tetap itu uh, harus ada skill tersendiri lah mah. <laughs> Yang harus dilatih ya. Harus tiap hari main. Ya itu harus ada latihan khususnya mah bro ya. Tapi tetap ya Gunsmith atau attachment itu penting mah bro. Oke. Nih kali ini Ocha mau men saja di mah bro ya. Oke, okay. uh, ini kan senjatanya Messi ya. kan lagi pakai saya berempatnya Messi, bro. Gimana kalau kita kasih Neymar? Hehehe. Saya berempat Messi, dipakai Neymar, Bro ya. Oke, okay, ma Bro. Let's go. Kita langsung gas aja ya. Cus. Gimana nih, ma Bro? Merkalia. Saya berempat tanpa attachment, ya. Uh, tapi tetap mah attachment itu sangat perlu ya misalnya uh, kalian bisa tempat attachment gitu kill 30 misalnya nah dengan attachment kalian bisa 40-50 gitu loh ya kan Jadi itu adalah nilai tambahan tetap mah bro Tetap aja bilang penting Jadi walaupun gunsmith atau attachment kalian bagus Tetap kalian harus bagusin skill kalian ya Skill yang di video kalian itu terpenting sekali mah bro ya Kalian bisa latihan, latihan dengan teman kalian Scream misalnya ya mah bro ya Melawan tim yang lumayan kuat ya kan Itu kan bisa dijadiin acuan untuk memompak Mental dan skill kalian gitu, lah, Ma Bro. Oke, jadi ya, walaupun ini judul videonya agak toxic, Ma Bro, tapi ya tujuan aja dari sini adalah memberitahu kalian ya, jangan terlalu terpatok dengan gunsmith orang, attachment orang, kecuali gunsmith aja, Gak gitu, Ma Bro ya, gak gitu, gak gitu, itu namanya kan parah banget ya, enggak, enggak gitu juga, Ma Tetap gunsmith itu penting, tapi... Asal skill itu jauh lebih penting, bro. Oke, gitu. Yo, let's go, ma, bro. Kita langsung hajar aja musuh-musuhnya, ya. Kasih paham, bro. Huh. Neymar menggunakan senjata Messi di sini, Bung. Kita lihat ya, si Neymar. Lu harus mantep, ya. Neymar, ya. Jangan malu-maluin Messi. What the heck Kita pindah aja What? Uh, Ada orang lagi ternyata mah bro Gase Caps satu lumayan Mana lagi musuhnya Oke okay. Santuy oh. Tetap enak, bro Walaupun tanpa tasemen Bukil No <laughs> Ada tiga orang ternyata, bro Halo, hehehe, kita jaga sini aja, bro. Terus juga dia lewat, ya, guys. No, disampaikan gitu. Waduh, sampean lagi mantap sekali, bro. The best best udah mati Gila pada pakai seber ya Kita kalahin mabru bruce mereka ya Seber attachment Dengan seber tidak menggunakan attachment hmm, kan kaget loh Cabut weh cabut weh, weh, weh nice nooo di flash dong we, we, we, we, we. waduh mah ucap, ucap sangat bingung ya sama mereka semua nih di flash ucap sangat bagus sekali taktiknya nice sir. nice mana ini sih ya In best, ya harusnya Ucap, "No, dapet satu tapi mati, Ocha juga." "Wow, mabrur, Ocha mati langsung gokil tuh orang." "Halo, hei, kita langsung cut cut pergerakan mereka, mabrur." "Sampai dulu aja." eh udah menang aja bro <laughs> yuk ma bro kan tadi seber uh, udah ma bro ya sekarang oca mau coba nih ma bro eh bukan shotgun bukan shotgun woi gua mau ganti senjata tolonglah lah saya nah, asem oca mau main switchblade tanpa th taste ma bro mau dikasih shotgun ya ya udahlah, gua rasai Oh ampun rip eh maaf Nice sir. good job Di sini orang Noh <laughs> Maaf, eh, maaf shot, kan, ya baru jadi main shotgun ya pak ganti switch blade nih mau ganti. eh lucu kali loh switch blade tanpa suppressor Kita ketek ketek ketek suaranya nih. Tek ketek ketek Ya, let's go. Wah, 90 ping coy. Bocah main nge lag nih. Bah! Mantap sekali. Main lagi kah? Tek ketek ketek. Mantap, Bro. mana musuhnya? apakah kalian melihatnya? Oh, saya tidak melihatnya, ma bro. What? Oke, okay. contoh blaster bisa harus scope lah. Suaranya berkat-berkat ada. Astagfirullahaladzim, ngagetin, bikin orang jantungan. Berkat-berkat ada. Kaget ya Allah. treatment? Najis, najis orang pakai treatment. Nuh, no. oh. sungguh parah itu orang ya. Let's go, kita langsung gas lagi ya. Hmm. Akan kubantai kalian dengan Swiss 11 no Mantap kan? Tapi pelurunya dikit banget loh, Bro. Asli. Wah, itu dia. Ada yang ngendok. Uh, ada orang ngendok di sana, teman-teman bully guys bully guys bacok kalau bisa ya nice mabro sudah 3-0 nih mabro ya Wuh, mantap sekali uh. cabut dulu deh wow rata dong wah mati aja juga mabro kalian Sangat hoki Let's go Ayo let's go Mantap ma bro Mana lagi musuhnya Nice jadi last one sakit banget lagi sisa siapa nih mau bro menang mah bro ya wah wow, oca nih 4-1 sudah satu round lagi nih mah bro oca mau ngelongin hal yang sama deh tapi kayaknya bakal ada yang jaga deh oca udah feeling, aduh ketentok kaget loh cak, oca kira musuh ternyata teman teman seperjuangan Nice, pelan-pelan-pelan Pelan bro Oh lah sih, instant kill juga ya Masih instant kill loh Wah bro, mantep sekali Notage nya no check 15 <laughs> Lumayan lah Buat beli kuaci Filling di sini musuhnya Ya kan <laughs> Ada step-nya langsung oceh spray aja tuh Tank, tering tering the best, cewek, nama no tans, Kill 16 ya, yeah, good lah, good job, wih, mantap sekali ya, ma Mam Bro. Ya udah, Mam Bro, kayak gitu aja tuh video kali ini. Mam Bro, makasih banget udah menontonnya. Jangan lupa share video ini ke temen kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Mam Bro. Ya, terus untuk kalian yang pengen beli akun channel langsung aja, follow Instagram-nya kita, jublian Yap, see you, Mam Bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.